ada cemilan-cemilan pendina, rempeyek kerupuk-kerupuk banyak Jadi aku mau belanja pagi ya, nggak banyak sih. Karena kan aku cuma sendirian ya. pagi-pagi udah ngevlog. Aku mau ke pasar. Nabotong, Nuh bawa tongsis nih, mau sambil jalan aja. Barang-barang yang promo juga Oh ini cowok cowo, oh, Jadi kalau hari Biasa kan ada kalau pagi, ya, yang pasar malam itu yang biasa aku lewat. Buat jualan yang kayak gini, apa? Ada yang barang-barang promo karena nggak tiap hari ganti yang gitu tempatnya. Tumben hari ini nggak terlalu rame kan jadi lo juga asik kenapa <tid> lo rame tuh ah Nggak, aku mau mampir ke toko Indonesia dulu, mau beli beberapa kebutuhan Sebenernya mau cari itu, bikin es campur gitu guys Kayak agur-agur atau apa, kayak bikin es campur aja kayak di Indonesia buat buka nanti akan menjelang bulan puasa guys, sama dong kayak di Indonesia ya <tuh> Bulan Puasa tetap inget menunya Indomie. <laughs> persiapan bulan puasa guys enaknya sih ngedadak ya karena e, toko indonesianya kan deket kalau dulu kan lumayan jauh jadi kadang dua minggu sekali baru ke situ atau beli online beli online kadang ada juga yang gak sesuai pesennya dua datangnya berapa pesennya gitu terus ada yang stok gak itu stoknya kosong gitu. Kalau datang langsung kan kita enggak ini ya. Enak itu milihnya. ada uh, cemilan-cemilan. Dan rempeyek, kerupuk-kerupuk. Ya, seperti biasa kayak di Indonesia <laughs> Belinya Indomie yeah. Ternyata kalau hari Senin sama Kamis Di sini, di pasar itu Sepi, mereka banyak yang libur mantesan aja Aku coba cari-cari Itu -cari pada kosong ya bang. Beli di mana ya Pengen beli buah Terus uh, Apa ya itu Kayak jelly ayu, nanti kan beli marjan, nunggu keputusan dulu aja ya. Di Indonesia besok apa hari itu, oh yang tersore, aku nunggu keputusannya. Kalau udah waktunya, baru deh kita belanja, bikin itu stok buah. Tapi banyak yang... Putih. siapan menjelang kuasa di ini juga sama kayak kayak apa namanya lewah makanya lewah Oh ini sih ini kekaya-kekayaknya kekuyamak nah, keku nah. apa-apa Kalau makan musim terceh le, terceh itu ya pasti tidak enak. Makanya ya disumbuat masih belum terlalu matang, masih keras. Mungkin tunggu beberapa hari lagi kali ya. Aku beli dua aja, nggak banyak banyak. bajak. Yes. Aku beli dua katanya 60. pagi emang dipakai buat jualan barang-barang gini, kadang sepatu, baju, tas-tas gitu loh. Kalau Lo buat oleh-oleh bagus loh. Tuh harganya dari kayaknya termurah 30 NP. Kerajinan tangan gitu guys, lucu-lucu bagus. Bahannya bahan kain gitu loh Motif-motifnya bagus juga Buat oleh-oleh Mau lanjut lagi cari bahan-bahan buat ini ya persiapan menjelang puasa. Oke, okay? aku mau belanja apa lagi? ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Channel YouTube Fitri Helen, voice blogger Taiwan guys. Hmm. Bener loh, ternyata hari Senin sepi banget. Banyak yang nggak yuk, ju nggak jualan gitu loh. Ya. Banyak yang gak buka. Tidak. Mm, ini juga, Mau beli Aku masuk ke itu aja kali hmm. Maka kebanyakannya jualan tas promosi gitu <guluh> Jadi... Ini hari ini cari, pengennya cari buat persiapan bulan puasa tapi kebanyakannya yang buka malah jualan tas, baju, kayak gitu yang lagi promo-promo gitu ya guys. yang aku cari malah kosong. <tuh>, di sini banyak banget. ini aku mau masuk tuh, itu aja dulu ya. coba masuk ke kefir dulu, baru ada nggak putri ayunya. biar enggak terlalu mengganggu aktivitas ini aktivitas apa ya, bukan aktivitas, jadi mereka kan kalau malam pulang kerja langsung tidur, pagi ini juga buat istirahat gitu loh jadi aku biar nggak ganggu tengah malam pas sahur jadi pengen beli ini aja beli roti sudah ada Messi sama itu susu coklat mendingan yang roti yang agak ini ya. Ini banyak. Penyang nih. 35 dapat 3 kayak donat. Mau aja kali ya. Ini puding. anja apa lagi kita. Berat. Beli, belinya belinya mah dikit tadi beli yang di pasar. hai ini. Tuh, yang pakai. Dah. udah dapat. nggak ketemu itu jali airnya, karena hari ini sepi mungkin besok ya besok aku pergi lagi ini kerudung aku gimana sih <laughs> mata ini kalau di dalam kalau di dalam tuh apa ya? transparan bening, tapi kalau di luar apalagi kena sinar matahari, itu langsung berubah warnanya jadi hitam. Kalian bisa lihat ya. <tik>